bagi kalian yang sudah mensuport channel ini Bang Min selalu mendoakan untuk kalian semua semoga sehat bahagia selalu dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan amin baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini kita mendapatkan tentunya himbauan juga dari Restore Voting Team para sahabat, ya kita simak kalimat yang diunggah Kenapa sih kalian ribet amat sama oknum di tiktok? Kan sudah saya katanya sebelumnya tenang dan fokus, sifatih dibully, ini itu nggak usah dibalas dengan komentar tapi dibalas dengan mental juara. Mental juara nggak pernah namanya don' saat dihujat yang ada buat memicu semangat buat lakukan yang lebih hebat lagi. Si Pati, ia masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kalian justru ngedon cuma lihat Fatih dihujat, gimana mau melindunginya? Coba ngelindungin, nggak perlu dengan komentar, tapi dengan tindakan. Tunjukkan kalau kalian bisa ngebalesnya tanpa nyakitin dengan perkataan, tapi dengan fakta, sebuah penghargaan yang diraih. Tuh, persahabat ya. Hiraukan saja komentar-komentar negatif apalagi tentunya komen-komentar yang tidak baik kepada idola kesayangan. Hiraukan saja, sekali lagi hiraukan. Yuk sama-sama kita fokus mendukung Abang Fatih. Kita lihat juga di akun Leslar Sabodo di sini mengunggah sebuah kalimat komentar dari Twitter nama akunnya Wong Ganteng Ini kocak banget nih. Kita lihat Kalimat komentarnya, kalau dihujat jangan ngegas ya guys, kalau aja karena tiap hujatan ada makanan, minuman dan bahkan ada dangdutan biasanya. Aduh, <gifat> ini mah bukan hujatan tapi hajatan, persilahkan ya. Hingga komentar pun banyak sekali nih diberikan. Dari akun Pratama sila mengatakan, Sip, hajatan hampir mikir katanya tuh ya, aduh, hampir ketipu juga, persilahkan ya, bukan hujatan tapi hajatan ini mah. Yuk. Fokus dengan BBL BBL aja santuy banget ya Kita doakan, kita selalu kompak Buktikan kesulitan kita Untuk mendukung yang terbaik Untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat yang perhatikan Di kabar berikutnya Ini diunggah tiktoknya Kak Karen Delano Wow, stylish bunda les ini keren banget Persahabat ya, spesial kejutan Di Abra Kadabra Karen Delano Akan menyuguhkan persahabat ya tentunya Kejutan yang spesial untuk semuanya, dan tentunya akan berkolaborasi dengan ratusan bintang Indonesia, artis-artis berkumpul semuanya di Abracadabra Karendelano. Ini keren banget, penampilan Bunda Lesti aja, wow spekta banget bersahabat ya, dan Papa Bilar pun ikut bersahabat, kita doakan yang terbaik mudah-mudahan. Selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran, dan selalu kita dukung yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga di kalimat yang tentunya diposing oleh Kak Karen UBS Gold Present Karen Delano Abracadabra Kegiatan di belakang layar fashion styling project hari ke-6 Ikut keseruan kegiatan fashion styling fotografi Yang didukung oleh ratusan bintang Indonesia Wow, ratusan bintang Indonesia bukan kaleng-kaleng bersahabat ya Kita selalu menunggu kejutan itu Apalagi ada idola kesayangan kita Yang akan selalu memberikan kabar baik Dan pastinya kabar-kabar gembira untuk kita semuanya Selanjutnya juga persahabat, kita lihat juga nih kabar dari Indo TV Trends, ini ada dua acara dangdut nih persahabat, yang pertama itu ada Dangdut Akademi 5, dan yang kedua itu adalah acara KDI, Kontes Dangdut Indonesia. Duel Maut The Academy versus KDI, The Akademi masih mendominasi. Ini keren banget, pertarungan antya dangdut akademi ternyata masih berada di nomor urutan pertama nih. Wow, luar biasa. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, tayang di hari yang sama. Begitu performa Duel Maut Dangdut Akademi Industriar versus KDI 2022 MNC TV. Di Academy 50-50 ratingnya luar biasa persahabat ya. Dan tentunya di A5 memang tak pernah terkalahkan. Semoga di A5 selalu sukses dan selalu berkembang. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya, info berikutnya jangan lupa menyaksikan acara Bunda Lesti. Acara Poles k -Po Lesti yang akan tayang di aplikasi video.com setiap hari Senin dan hari Kamis. Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, jadi jangan lupa untuk warga Konoha dukung terus acara Bunda Lesti. Semoga acara-acara Bunda Lesti semakin sukses dan semoga selalu menyuguhkan episode-episode terbarunya. Amin. Kita juga masih menunggu kabar baik hingga judukan vitamin terbaru hari ini. Jangan kemana-mana.